teknikal analisis secara advance. Hai, saya Mr. RS daripada Home Reach hari ini nak kongsikan sama anda apakah cara-cara technical analysis yang mesti anda bagi belajar sebelum anda nak jerikan rezeki yang besar. Kita sekarang kena be be belajarkan sama anda. Bagaimanakan daripada empat dimensi Ha, so, kita sentiasa menghujukkan yang berbenda benda ni kan ha, Tengok harga, tengok cat kan, dia bermacam-macam Tapi, kita sudah buatkan summary Empat benda elemen yang paling penting adalah Harga, volume, masa dengan ruang Ini empat elemen yang terpenting untuk membantukan Anda buatkan teknikal analisis Sentiasa kena belajarkan cara-cara untuk analisis daripada empat dimensi ini setiap pergerakan saham mesti ada transaksi daripada ramai-ramai perambung so kita daripada banyak-banyak ramai perambung mesti dia akan keluarkan eh, volume naik harga dia turun so kita boleh analisis daripada dia punya tenaga kuasa dia juga ok so dengan seterusnya transaksi yang tertentu mestikan berkaitan dengan empat elemen ini ok berbukan sekarang untuk peluang masukkan kelas advance kita. Daftarkan secara percuma sahaja. Anda boleh hadirkan kita punya kelas. Okay. So, likekan dulu sekarang. Followkan saya. Lepas tu, tekan link dalam bio. So, sekarang rebutkan. Okay. So, kita jumpa dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih.